Halo teman-teman semua, dengan saya Fia di Dave Indo. Kali ini, saya akan berbagi tips sederhana mengenai bagaimana kita membuat shortcut aset kita. Jadi, kalau biasanya kita di-flutter menggunakan aset, ngetiknya gini. Contoh, ini aset SVG. Nah, ini kalian harus ngetikkan satu-satu. Padnya seperti ini, panjang. Nah, ini ada shortcut-nya biar lebih mudah. Ini sebenarnya originalnya dari si nah nanti link si Twitternya saya kasih di taruh bawah ini membantu banget kalau kalian mempunyai aset yang banyak dan nggak mau ribet kayak gini ngetiknya harus satu-satu nah ini gampang banget tinggal pakai ekstensi yang akan saya jelaskan berikut ini tapi sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana mendeklarasikan asetnya ini di paspek Nah kalau kalian yang udah familiar di Flutter ini sangat mudah sekali jadi kalian bisa skip atau silahkan mengikuti juga, nggak masalah Jadi ini sederhana, tinggal ke pubspec.yaml. Lalu di sini ada komentar, kalau ini bawaan, ada komentar seperti ini, aset. Nah, ini di-uncomment aja Dan kalian bisa mendeklarasikan asetnya seperti ini. Nah, di sini saya masih nama aset, jadi image ini saya ganti dengan aset. Dan selanjutnya PNG ini untuk yang folder PNG. Nah, saya biasanya membedakan PNG, JPEG, SVG seperti ini atau kalian bisa terserah folder-foldernya kayak gimana. Nah, ini kalian bisa mendeklarasikan satu-satu. Jadi contoh ini open1.png. Nah, ini kan ribet. Jadi lebih bagus satu folder aja dideklarasikan di sini. Jadi di aset ini tinggal deklarasikan aja kayak gini, yang png karena saya ada folder png, dan ada lagi svg, nah ini cara mendeklarasikan aset di dalam folder seperti ini, nah ini nggak ada salahnya, kalian bisa mendeklarasi satu-satu atau foldernya aja sebagai rootnya, nah seperti ini saya save, dan kita tunggu juga harusnya nggak ada error, ini karena stabil chrome-nya tadi, nah oke okay, balik ke main nah kalau kayak gini udah deklarasikan di perfect ini nggak akan error kalau kalian jalankan nah next step berarti gak gimana caranya membuat ekstensi untuk si image ini shortcut istilahnya biar lebih mudah jadi nanti kalian tinggal manggil si perlu panjang kayak gini bayangin kalau kalian punya aset banyak banget ini kayak gini kotor banget kan nah ini gampang banget biar lebih simpel aja jadi tinggal kalian kasih nama ini apa nah nanti otomatis memanggil si png atau svg ini nah, gimana caranya bikin extensionnya atau shortcutnya di uh, sorry di, di library ini biasanya saya pisahkan fungsi-fungsi itu ada di utils seperti ini ini juga nggak masalah sih nggak perlu pakai folder baru dan di sini saya kasih nama extension image, nah di dalamnya kita deklarasi cara membuat ekstensinya, jadi kita panggil aja ekstensi, ini fungsi dari si flutternya sendiri atau dart maksudnya, jadi ekstensi, extension, nah tulisannya seperti ini, lalu saya membuat ekstensi dari string extension, seperti ini on string, karena akan mengubah stringnya ini nah selanjutnya si string ini akan saya ganti ketika pertama SVG aja ini contoh kalian bisa formatnya JPEG atau apapun. Jadi kalau formatnya .SVG maka saya akan memanggil aset yang dimana saya menaruh SVG-nya aset pakai S lalu di sini aset dan SVG seperti ini berarti SVG dan slash dolar dis ini untuk memanggil ininya nanti jadi ekstensi ini untuk mereplace disnya ini contoh di main ini kan saya ada open nah open ini jadi disnya jadi di sini this, lalu ekstensinya adalah .svg nah seperti ini jangan lupa titik koma dan satu lagi saya membuat untuk png jadi tinggal png dan ini adalah png dan foldernya ini spesifik di PNG. Jadi ini kalian bisa membuat ekstensi apapun. Jadi untuk mempermudah kalian silahkan untuk di manage si folder foldernya seperti ini lebih enak. Nah, cara pemakaiannya gimana? Balik lagi ke main dan di sini si open.png-nya ini tinggal kita ganti open.nya ini .png kita hapus dan di sini dot png dan kita import ekstensinya si image ini jadi di sini kita import uh, ini package lama dan kita import si ekstensi image nya jadi di sini adalah kita panggil folder utils lalu extension image nah jangan lupa titik koma di sini tidak ada error lagi. Kalian bisa menjalankan si project kalian dan cara makainya gini aja nih. Jadi, kalau kalian pakai SVG, ya ini .svg, dan pastikan sekali lagi, ekstensi ini kalian bikin dinamik aja, atau kalian manage si folder aset-aset ini seperti ini. Ini lebih mudah, di shortcutnya sangat mudah sekali. Ini kalian boleh berterima kasih ke si... Cizua ini Twitternya nanti saya taruh di bawah ini enggak ada error dan saya rasa enggak perlu saya tampilkan untuk previewnya karena ya gini doang dan ini kalian bisa melihat source code ini ada di github saya nanti linknya saya taruh di bawah dan kalau kalian ingin membaca artikel saya tentang Upwork atau freelancer kalian bisa pergi ke karyakarsa.com dan hi high hi-vias oke, semoga bermanfaat dan kalau memang ini bermanfaat buat kalian silahkan share ke teman-teman kalian dan see you